Elixir adalah bahasa pemrograman dinamis, fungsional, dan dibangun untuk membuat aplikasi yang mudah diskial dan mudah dikelola. Elixir dibangun di atas perlengket virtual mesin yang terkenal dengan low latency, mudah didistribusikan, dan dapat membangun sistem yang full tolerant Elixir sudah secara sukses digunakan di pengembangan aplikasi web, embedded system, data, dan multimedia processing. Untuk melakukan instalasi Elixir, teman-teman harus melakukan instalasi Erlang terlebih dahulu, baru kemudian melakukan instalasi Elixir untuk Linux, Windows, ataupun MacOS OS. Untuk menemukan beberapa perintah dasar seperti variabel dan tipe data, kita akan menggunakan IEX atau REPL-nya Elixir yang bisa kita buka dengan perintah I, e, dan X atau Interactive Elixir. Dan di sini kita bisa mendefinisikan variabel dengan mengetikan nama variabelnya dan kemudian menggunakan notasi sama dengan dan kemudian isinya. Sama dengan di berbagai bahasa pemrograman lain, itu adalah operator assignment. Akan tetapi di Elixir, sama dengan bukan hanya sebagai asal operator tapi juga match operator. Jika operator di sebelah kiri undefined maka ia menjadi asal operator. Sebaliknya jika operator di sebelah kiri kita menggunakan value atau nilai maka dia akan menjadi pattern matching atau match operator. Seperti ini contohnya. Sebagaimana bahasa pemrograman lain, elixir juga memiliki tipe data standar seperti Number yang bisa didefinisikan dengan integer seperti radius sama dengan 10, kemudian float seperti pi atau pi dengan 3,14, lalu elixir juga mempunyai string dengan tanda petik dua. Yang menariknya, petik dua adalah string, sedangkan jika kita menggunakan petik satu maka dia akan menjadi tipe data char list. Jadi, string dan char list adalah dua hal yang berbeda. Dan juga elixir memiliki tipe data boolean yaitu true dan false. Dan elixir memiliki tipe data atom ataupun simbol, seperti ini. Jadi didefinisikan dengan, diawali dengan titik 2, dan kemudian atomnya atau simbolnya, seperti ini. Dan juga untuk true dan false, sebenarnya itu adalah atom. Terbukti dengan kalau kita bandingkan keduanya, yaitu true sama dengan, sama dengan titik 2 true, maka dia akan menjadi true artinya kedua jenis variabel ini adalah hal yang sama dan untuk operasi matematika dasar seperti tambah kali kurang bagi juga umum jadi kita bisa menambahkan variabel atau menambahkan nilai dengan plus perkalian dengan bintang kemudian misalkan kita ingin mencari luas lingkaran kita bisa mengalihkan pi dengan radius pangkat 2 nah yang menarik di sini adalah Operasi pembagian, jika di operasi pembagian akan selalu menghasilkan nilai float, meskipun nilainya bulat. Misalkan radius 10 dibagi 2 akan menjadi 5.0, bukan 5 integer. Jika ingin menghasilkan integer, kita bisa menggunakan fungsi yang namanya div atau division. Dan jika ingin mencari sisa hasil bagi atau reminder, kita bisa menggunakan rem, function seperti ini. Elixir juga memiliki beberapa struktur data, yang pertama ada list, list ini mirip seperti array, meskipun agak sedikit berbeda, contohnya cara penggunaannya adalah dengan menggunakan kurung siku, seperti ini, misalkan grocery, di dalam grocery ini ada daftar belanjaan untuk berbuka puasa, misalkan ada sirup, es batu, dan cincau. Kita bisa mengetahui jumlah dari item yang ada di list dengan menggunakan length, dan kemudian kita juga bisa menambahkan list dengan tanda plus plus dan list ini isinya bisa berbeda tipe data misalkan kita punya string dan kemudian kita bisa tambahkan juga boolean integer dan lain-lain dan kita bisa menghapus item yang ada di list dengan tanda minus minus kebalikan dari tanda plus plus. Struktur data list ini di elixir, semua struktur data list sifatnya adalah linked list, artinya berhubungan antara satu item dengan item berikutnya. Karena itu ada beberapa fungsi yang bisa digunakan. Jika kita ingin mengetahui head dari sebuah list, maka kita gunakan fungsi HD, dan dia akan selalu mereturn item yang paling depan. Sedangkan untuk tail atau TL, kita bisa menggunakan fungsi TL, dan dia akan selalu mereturn sisanya. Jadi yang tidak termasuk ke dalam head. Head hanya item yang paling depan, selebihnya adalah tail. Struktur data berikutnya adalah tuple. Tuple ini juga masih mirip seperti list. Bedanya adalah dia biasanya digunakan berpasangan. Misalkan ada pasangan antara status OK dengan isi datanya, status error dengan pesan errornya, dan lain sebagainya. Contohnya di sini saya menggunakan titik 2 OK dan Grocery sebagai pasangan. Kita bisa mendapatkan isi dari elemen ke satu, indeks ke satu yaitu grocery dengan elem. Kita juga bisa mengetahui size atau lengthnya dari tuple dengan tuple size. Dan kita bisa mengganti atau menambahkan isi tuple dengan menggunakan put elem dan menyertakan indeks ke satu di parameter kedua. Pattern making adalah salah satu fitur andalan dari bahasa pemrograman elixir. Contohnya, di sini saya ingin mencocokkan pet pola antara operator yang di sebelah kiri, yaitu adalah tuple dengan status OK, dan sebuah variabel. Katakanlah grocery dengan data yang ada di sebelah kanan, yaitu OK, dan ada sebuah list sehingga grocery akhirnya menghasilkan list. Yaitu list belanjaan untuk buka puasa, seperti sirup es batu dan cincau atau timun suri. Dalam hal ini, sekarang kalau ada alternatif kedua, ketika statusnya tidak oke okay atau error, maka variabel yang mengikutinya adalah pesan error karena status oke. Okay atau atom oke okay dan atom error itu berlainan atau berbeda, maka dia patternnya tidak match atau polanya tidak cocok, akhirnya menghasilkan error pattern matching juga dapat kita gunakan untuk mencocokkan pola di list, contohnya groseri tadi, kita punya sirup es batu dan juga timun suri kita bisa mengambil head dengan menggunakan HD, seperti yang contoh sebelumnya tapi kita juga bisa menggunakan head dengan tanda pipe dan tail seperti ini sehingga head akan mengandung item pertama yaitu sirop kemudian kita bisa melakukan simulasi mirip seperti proses rekursif kita akan mengambil satu persatu hingga item di grocery habis contohnya pertama kita dapatkan head kemudian tailnya kita jadikan grocery lagi dan grocerynya sudah berkurang satu Headnya sudah hilang, kemudian kita bikin head baru dan kita dapatkan lagi, kita matching lagi dengan head dan tail. Akhirnya headnya sekarang menjadi es batu, dan tailnya menjadi timun suri. Dan terakhir kita ambil head dari grocery yang isinya timun suri dan akhirnya headnya menjadi timun suri dan tailnya sudah kosong. Jadi ketika list kosong maka proses rekursi atau proses pengambilan datanya berakhir. Untuk mendefinisikan fungsi di elixir, kita bisa menggunakan sintaks def, kemudian nama fungsinya, diikuti dengan parameter, dan kata kunci do dan end. Seperti ini, dan kemudian kita bisa mereturn sesuatu. Sebagai informasi tambahan, di elixir, baris terakhir dari sebuah fungsi akan selalu di-return tanpa ada explicit return, artinya dia implicit, selalu akan mereturn baris yang terakhir. Seperti ini, maka yang akan diletakkan adalah A plus B. Dan kita bisa memanggil dengan fungsi add, kemudian kita tambahkan parameter-parameternya. Hanya saja ketika kita jalankan dengan elixir spasi nama filenya itu calc.ex, maka dia akan terjadi error karena elixir harus dieksekusi di dalam sebuah modul. Karena itu kita harus membungkus fungsi-fungsi di elixir ke dalam sebuah modul. Contohnya kita bisa punya sebuah modul dengan nama calc, dan di dalamnya ada fungsi-fungsi seperti add, multiply, dan lain-lain. Dan kita bisa panggil dengan calc.add, kemudian kita kasih parameternya. Dan sekarang kalau kita eksekusi hasilnya sudah benar, 2 ditambah 3 menjadi 5. Selain mendefinisikan dengan def, dan do, dan n kita juga bisa Menyingkat proses definisi fungsi, seperti def multiply, kemudian kita berikan parameter A dan B, dan kita tambahkan koma, kemudian titik 2 dan meritan apa, A dikali B. Sehingga fungsinya jadi lebih singkat, hanya satu baris. Kalau fungsinya cukup sederhana, tapi kalau fungsinya sudah cukup panjang, sebaiknya kita menggunakan format yang pertama, yaitu dengan do dan n. Di elixir juga kita bisa mendefinisikan anonymous function. Kita bisa menggunakan fn kemudian diikuti dengan parameter, ditambah dengan panah tipis, ya. dan kita berikan nilai return misalkan multiply, a dikali b, dan kemudian n. Hanya saja ketika proses pemanggilannya sedikit berbeda, kita tidak menggunakan cara pemanggilan mul multiply, kemudian diikuti dengan parameter, tapi ada tambahan 1. Karakter yaitu multiply titik, baru diikuti dengan parameter dan parameter. Hal ini dilakukan agar terlihat perbedaan antara fungsi yang memiliki nama dan fungsi yang anonimus. Untuk kondisi, di elixir kita bisa menggunakan if atau unless, kemudian con, dan juga case. Di sini untuk mendemokan kondisi, kita akan membuat sebuah Fungsi Fibonacci Pertama kita buat dulu Fungsinya yaitu Fib dan menerima sebuah parameter Yaitu angka dan kita cek Apakah angka itu lebih kecil Sama dengan 2 Jika iya maka return 1 Jika tidak maka kita lakukan rekursif Untuk memanggil kewali fungsi Fibonacci tersebut Dan kemudian kita bisa panggil Dengan math.fib misalkan Fibonacci 15 dan kita print dengan io.puts dan hasilnya adalah 610 kemudian kita juga bisa menggunakan case dengan cara yang hampir sama jadi kita cek apakah n lebih kecil sama dengan 2 jika true maka dia akan return 1 jika false dia akan memanggil fungsi rekursif kembali dan hasilnya tentu saja sama persis yaitu 610 elixir menyediakan yang namanya guard clause untuk melindungi dalam tanda kutip fungsi atau memberikan kondisi di sebuah fungsi tertentu, jadi di level fungsi. Misalkan, fungsi pertama kita lindungi bahwa fungsi ini hanya akan berjalan jika n lebih kecil sama dengan 2, maka dia akan return 1. Kemudian, kita akan membuat sebuah fungsi dengan nama yang sama, hanya saja akan dijalankan ketika n lebih besar dari 2 yaitu fungsi rekursif yang kita lakukan sama seperti yang kita lakukan dengan if dan juga case. Dan kalau kita cek hasilnya, tentu saja hasilnya juga sama, 610. Berikutnya kita akan membahas tentang looping. Di bahasa pemrograman fungsional seperti elixir dan bahasa pemrograman fungsional lainnya, Looping biasa kita lakukan dengan map, filter, reduce, ataupun each. Sama halnya seperti elixir memiliki sebuah fungsi yang namanya map atau each juga bisa digunakan di sana. Kemudian kita berikan list untuk iterasi pertama dan fungsi yang akan dijalankan untuk mentransformasi isi dari list tersebut menjadi sesuatu yang berbeda. Misalkan di sini ada list dari item item atau menu untuk berbuka puasa kemudian untuk fungsinya kita akan menambahkan menu titik dua sebelum setiap item atau tiga item tersebut kemudian kita print dan kita konkatenasi dan ketika kita jalankan maka setiap menu atau setiap item ada tulisan menu titik dua di awal itu dia perkenalan kita dengan bahasa pemrograman fungsional elixir jika teman-teman menyukai format tutorial singkat seperti ini silahkan tuliskan di kolom komentar dan apabila teman-teman memiliki ide topik apa yang ingin dibahas di tutorial singkat berikutnya silahkan tuliskan di kolom komentar juga Sekian dari saya, sampai jumpa.